Andaikan 99 ketampanan Nabi Muhammad Allah tampakkan Maka seluruh manusia yang melihat wajah beliau Pasti akan mati Kenapa? Kalau Nabi Yusuf Wanita-wanita hanya menyayat tangan Andaikan 99 ketampanan Nabi Muhammad Allah tampakkan dalam wujud beliau Maka manusia memandang wajah beliau akan mati Dengan apa? Dengan menyayat-nyayat jantungnya sendiri Sekolah begitu ya? Eh? Kebanyakan gitu, Bib Kebanyakan gitu Iya, ente orang belajar di sekolah <tuh> Nabi paling tampan adalah Nabi Yusuf Iya, ya, Betul Bip. Kalau ente nanya Kebanyakan mungkin akan jawab seperti Nabi paling tampan adalah Nabi Yusuf <tuh> Tapi kalau ente nanya ke anak Nabi paling tampan, manusia paling tampan adalah Nabi Muhammad Assalamualaikum itu ulama mengibaratkan rembulan di belah dua, rembulan belah dua, setengah kan dan setengah di belah dua lagi, berarti seperempat. Nah seperempat itu nabi Yusuf, seperempat umat, nabi Muhammad, setengah itu nabi Muhammad. Ketampanan nabi Allah Yusuf itu ketampanan yang membuat wanita-wanita yang melihatnya menjadi Mengeluarkan hawa nafsu syahwat Memiliki keinginan Kemauan untuk memiliki Ketampanan Nabi Muhammad Ketampanan Nabi Muhammad Membuat mata-mata tertunduk dan Tidak berani Memandang wajah indah Ketika Zulaiha Mengundang Para wanita-wanita Mesir yang menghinanya karena kegilaannya dengan Yusuf diundanglah sediakan pisau buah-buahan kalian menghinaku karena aku tergila-gila kepada Yusuf karena kalian belum melihat bagaimana keindahan yang dimiliki Yusuf yang dimana keindahan itu tidak dimiliki oleh surga bahasa sairatul muslimin Nabi Yusuf dipakaiin gaun Jubah berwarna hijau jamur Pakaiin gelang Baru Nabi Yusuf disuruh jalan Ketika Nabi Yusuf jalan itu Perempuan-perempuan petinggi-petinggi mesinnya Perempuan dan make up iso sama Buah-buah Itu mereka Setelah tidak langsung Tidak sengaja saking terpesonanya Nabi Yusuf lewat oh, Baru merasakan sakit Ternyata mereka memotong jarinya. <tuh> itu Nabi Yusuf. Nah, dalam riwayat, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad, itu ada 99 ketampanan. Tapi yang Allah tampakkan cuma satu. 98-nya Allah simpan. Tidak Allah tampakkan. Kenapa? Andaikan 99 ketampanan Nabi Muhammad, Allah tampakkan, maka seluruh manusia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 itu sorbannya ditutup gini, gak mau lihat wajah nabi. Kenapa? Ditanya. Kenapa setiap ketemu nabi Muhammad Kau harus kau gini kan? Kau punya apa? Kau tutup matamu? Aku tidak tahu karena setiap aku melihatnya pasti ada rasa ketertarikan aku, rasa cinta aku kepada dia. Aku nggak mau cinta kepada dia, Makanya lebih baik aku tutup matamu. belajar waktu kecil kan Nabi paling tampan, ya, Nabi Yusuf kan? iya, biru. <tuh> Nabi Sulaiman salam, bisa berbicara dengan hewan hewan Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan itu pakai bahasa hewan Nabi Muhammad Hewan berbicara dengan Nabi Muhammad Pakai bahasa Arab <laughs> Seekor serigala berkata Ashadu annaka Muhammadur Rasulullah Seekor biawak berkata Ashadu annaka Muhammadur Rasulullah Nabi Musa Bisa membelah lautan Nabi Muhammad Bukan lautan dibelah Bulan yang dibelah Bahkan bukan hanya bulan dibelah Ketika Nabi Muhammad umur 6 tahun anak-anak seumur beliau mainannya tanah liat mainannya beliau apa? bulan jadi kalau beliau gerakkan tangannya ke kanan itu bulan ikut ke kanan beliau gerakkan tangannya ke kiri itu bulan ikut ke kiri gak usah Nabi Muhammad kejauhan Nabi Adam yang buka kitab nasrul ibad dari Mabimu Hajar al-Qalani di situ Nabi Adam bilang apa? Aku iri kepada umat Muhammad. Aku iri dan aku ingin menjadi umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan empat kemuliaan kepada umat Muhammad. Yang dimana empat kemuliaan ini tidak Allah berikan kepada aku. Tidak Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Apa itu? Satu, yang pertama. <tuh> Ketika aku berbuat salah. Allah pisahkan aku dan istriku Hawa selama 450 tahun. Satu kali kesalahan. Iya, makan buah kuli. Iya. Tapi umat Muhammad pagi siang, sore malam mereka berbuat salah, berbuat dosa. Tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku cuma satu kali Allah pisahkan 450 tahun. Dua, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah. Di kota Mekah baru Allah terima taubat. Di tempat-tempat yang lain enggak, selama ratusan tahun, belum Allah terima. Walaupun nabi ada, para nabi maksum terampuni dari dosa. Tapi karena kehati-hatian beliau tetap beliau-beliau bertobat, walaupun maksum, nabi itu maksum terampuni dari dosa. Tapi umat Muhammad kalau mereka mau bertobat harus ke Mekah dimanapun kapanpun mereka mau bertobat Allah terima tobat mereka aku hanya di Mekah saja itu yang kedua yang ketiga ketika aku memakan buah di dalam keadaan berpakaian tiba-tiba Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang umat Muhammad kebalik mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang tapi tetap Allah beri mereka pakaian yang keempat apa kadang Adam? aku berbuat salah di sorga Allah turunkan aku ke bumi Nabi Adam Allah turunkan di India di bawah kaki gunung Himalaya Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah Iblis Allah turunkan di Basro Irak Aku berbuat salah di Surga, Allah keluarkan ke dunia ke Bumi Umat Muhammad kembali Mereka berbuat dosa di bumi Tapi kalau bertobat Allah masukkan ke Surga. Aku berbuat salah di Surga, Allah keluarkan ke bumi Allah turunkan ke bumi Umat Muhammad ke mereka berbuat dosa di bumi Tapi kalau terima tobatnya Allah masukkan mereka ke surga. Aku iri kepada umat Muhammad Dan aku ingin menjadi bagian Daripada umat Muhammad Nabi Musa Ketika beliau naik di atas Tur Sina, Bukit Sina Kata Nabi Musa Ya Allah aku ingin melihat Zatmu, kata Allah, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup. Kamu tidak akan kuat melihat zatmu. Kamu akan hancur, terbakar, hancur lebur, tidak akan tersisa. Ketahuilah, wahai Musa, antara Aku dengan hamba hambaku ditutupi dengan tujuh ribu hijab, tujuh ribu penghalang yang menutupi antara Aku dengan hamba hambaku Imam Ghazali menjelaskan Penghalang Allah itu Allah ciptakan dari cahaya Dari air dan dari kegelapan Di dalam penghalang Allah Ada suara gemuruh air Andaikan manusia Allah perdengarkan suara gemuruh air Yang ada dalam penghalang Allah Maka seketika hati manusia itu copot dari badan dengan sendirinya. Sangking dahsyat hijab dan penghalang Allah Andaikan Allah buka penghalang Allah perlihatkan kepada langit Langit runtuh Allah perlihatkan kepada gunung, gunung bertemburan bagaikan kapas. Ketahuilah wahai Musa, 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka kecuali untuk Ahmad dan umat Ahmad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Ahmad, maksudnya Muhammad Nabi Muhammad. Aku tidak bisa menjadi Ahmad. Maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. <tuh> <tuh> Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu saja Pengen jadi umat Nabi Muhammad Ente-ente orang Udah lahir jadi umat Nabi nggak bersyukur Bayangin Nabi dan Rasul nih nabi, Ini Nabi dan Rasul pengen jadi kayak kita Umat Nabi Muhammad Ente orang udah dilahirkan jadi umat Nabi nggak tahu diri Pagi, siang, sore, malam Berbuat dosa lajur zina narkoba maling ngerampok uang rakyat maling uang rakyat pejabatnya zolim ulamanya suh cari muka sama pejabat ulamanya ulama amplop ulamanya apa ulamanya ulama ulama kera kera bersorban ulamanya ulama uh, ini ulama kontrak tahu uh, ulama kontrak kalau mengundang ceramah sudah kontrak dulu jual agama jual ayat Pejabatnya korupsi, koruptor, menyesarakan rakyat, anak durhaka sama orang tua, orang tua nggak dididik anak dengan baik, istri durhaka kepada suami, suami nggak didik istrinya dengan baik, nggak bersyukur jadi umat Rasulullah. itu tahu, Bani Israel, kalau mereka melakukan dosa besar, tidak akan diampuni dosanya kecuali mereka harus loncat dari jurang yang tinggi sampai mati baru diampuni dosa kita umat rasulullah sebesar apapun dosa yang kita lakukan ada yang lebih besar apa itu pintu pengampunan allah swt khusus untuk umat nabi cuma kitanya nggak tahu diri jadi umat nabi nggak tahu diri ada lagi yang lebih nggak tahu diri nah ngaku umat nabi tapi penjarain cucu Nabi <SILENCIO> <SILENCIO> siapa gak punya Nabi? Nabi Muhammad tapi penjarain cucunya canda gak apa-apa mereka mau penjarain mereka mau laporin biarin aja cuma pertanyaan anak dengan wajah yang mana dengan lidah yang mana kelak di akhirat ketika ditanya oleh Rasulullah mereka mau menjawab dengan lidah yang mana, dengan wajah yang mana? Mereka mau menjawab. Udah pernah sering dengar kan ceritanya pendeta, nah ceritanya. Ulang lagi ini mengulur pada lupa. Allah, ada ulang. -ulang.